Halo semuanya kembali lagi di channel Flopgy hari ini kita akan bermain build battle lagi ya ya jadi kemarin aku bilang aku mau nyari tempat buat intro gitu ya ternyata kayaknya ya, tempat yang bisa aku sana gitu cuma di sini ya sini doang sih tempat intronya ya kalau ke sana kayaknya nggak bisa deh ya jadi ya mungkin kayak gitu aja ya, ya terus mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja ya Oke okay. permainan pertama Ronde pertama Oke okay. kita mulai ya temanya apa picture Skydrive Bear birthday skatepark Hai Bear Bear lagi ya Oh mungkin kali ini aku bikinnya beda ya enggak kayak kemarin Oh iya ini juga temanya udah aku ganti ya akhirnya Oke okay, jadi aku mau bikin bednya kayak gimana kali? Ini? Aku oh, gini aja mungkin ya. Terus kita pakai apa oh, juga ya? Kita ini bednya kayak Minecraft asli gitu ya. Walaupun di Minecraft nggak ada bed. kayak jangan kayak gini ya. Oh, agak beginilah lah. Oh, gimana ya? Coba kita begini dulu. Oh, gimana ya? Oh Mungkin kita pakai bird Ya udah kita aja dulu ya. Oh, begini nggak sih mungkin begini ya kayak ini malah tikus ya tapi ya sudah <tuh> oke okay. uh, ini bikin badannya ya badannya nggak usah gede-gede ya sedang aja ya mungkin segini kali ya Oke okay, tinggal satu menit lagi ya cepat banget uh, ini bututnya gitu aja terus bawah badannya juga bakal aku tutup karena pasti orang bakal lihat ya soalnya lebih dari dua blok Waduh, 30 detik lagi. Waduh, waduh, waduh, lihat. Aku gak salah ya? Yaudah, gitu. <laughs> oh, ya udah begini. Oh iya aturan kayak timbul gitu ya? Apa nonjol mulutnya ini mana biar oh ini ini monyet malah ya sebenarnya oke okay, jalan ya oh. uh, ini oke okay. keren oke okay, ini apa oh ini kayaknya salah tema dia uh, pup. Pup. Kasian, ya eh pupa sini maaf Oke okay, ini kayak dia lagi megang apa ya oke okay. Astaga para-para lagi ya ini orang iseng lagi aku report ya uh, oke okay. oke okay, ini kayak wall i hidup hmm. monyet juga ya oke okay, aja oh ini info <laughs> apaan ini oke okay. ya biar ya oke okay, aja ini, oh, good, good, good. Ayo takut lagi sendiri nih. Bukan nggak Oke, enggak. <laughs> Apaan ini? Lebih bagus yang kemarin ya. Cuma aku nggak mau sama gitu. Oh, eh tapi aku juara tiga. Oke, okay, lumayan, lumayan. Oke, okay, ronde selanjutnya, ronde kedua, kita mulai kita foto apa hammer pixel art ninja Jim scissors, hammer oke okay, pixel art pixel art kita bakal bikin apa ya pixel art ya oh mungkin kita bikin kayak grass block gitu ya grass blocknya minecraft gitu ah uh, gimana ya mungkin kita bakal kasih outline juga ya bakal mulai dari sini mungkin ya yeah, terus ah uh, gimana ya kalau begini begini kurang gede kayak soalnya kayaknya bakal cepet banget gitu oh mungkin begini aja nih uh, ya begini nah mungkin begini ya Oh uh, ya gitu uh, Oke okay, jadi ya bagian sininya terus ya ini kayak kubus ya Oke okay, mantap mantap mantap bagian sini udah bagian sini juga udah Oke okay, sekarang tinggal gambar ya tapi tunggu dulu kayaknya mungkin agak kesinian dikit ya oh, begini kayaknya agak kesinian dikit tahu kenapa buru juga ya <guruh> mungkin mungkin begini terus kita bakal bikin kayak Dress dopnya gitu ya pertama kita apa hijau aja ini ya ini satu warna gitu dulu aja nanti kita hias-hias yes -yes lagi mungkin jangan pakai dirt beneran ya mungkin kayak pakai spruce gitu ya, terus bagus, itu kan udah satu menit aja, cepet banget loh ini kayak yang ada batu-batunya gitu ya ini dia kayak ada ini juga gitu terus kita hias sedikit ya ini kayak gini aduh oke, mungkin jadi ya ini aja ya, udah oh dia bikin rumah ada orang-orangnya juga ya hmm, oke okay lah oke okay, ini apa hmm, rumah juga banyak yang bikin rumah ya oh ini kayak apa ya kayak game gitu ya terus ya yeah. oke okay, ini kayak apa oke okay lah aku nggak terlalu tahu ya ini apa sumpah ini harus di report ini parah lagi kayaknya orang yang sama deh hmm, oke okay. Oh good sih Aduh ngapain oke okay. ini apa Oh enggak terlalu tahu ini apa oke okay, aja oke okay, dia ini bikin oh Charizard ya Pokemon ya tapi belum selesai oke okay aja lah oke okay, ini punya aku ya dan kita lihat uh, pada oke okay, oke okay semua oke okay. nah ini pengen bikin kacunya uh, setengahnya belum itu Pup. maaf ya Pak ini mulu. Uh. Tadi bikinnya begini-gini ya. Pixel mau bikin apa lagi ya? Dikit idenya gitu. Ini enggak tahu aku ini karakter apa. Oke okay lah. Okay, ini, mau makanannya. soal tema apa dia? Apa sengaja Oke, okay, ini aku enggak tahu sebenarnya ini apaan ya. Tapi aku juara berapa? Oke, okay, juara dua ya. Lumayan, lumayan. Ronde selanjutnya, ronde ketiga, lima, empat. Oke, okay, cancel ya. Oke, okay, kita bakal bikin jet ski, engine, angry snake, three horse, jet ski aja ya. snack snack Kita pernah bikin snack nggak sih? belum pernah ya oke okay, oke okay, oke, okay. uh, aku bakal bikin begini mungkin ya terus buat matanya putih aja terus nanti ini buat buntutnya ya. nanti Oh uh, aku bakal bikin kayak aku bakal bikin kayak kobra gitu ya ini terus ini kayak bisanya gitu ya punya enggak jelas ya ini apaan bisa macam apa ini olah kobra ada bisanya enggak sih nggak oh, tahu ya sebut aja aku setelahnya gimana ya hmm, kayak gimana palanya mungkin ya aja ya kita nanti rapihin lagi kalau sempat ya pin ini kita kebelin lagi badannya bergerak nggak apa nggak cocok gitu ya sama palanya kayak palanya kegedean gitu ya mungkin ini kayak bisanya agak turunin dikit ya, Nah atau dapat bentuknya, nih. Hmm, gimana ya, kayak begini, ya ini acak gitu ya, oh, apa-apa. Oh ini kayak, eh, bukan lidah ya. Coba kita ganti warna lain. Mungkin kita apa, bikin ini ganjil ya, jadinya lebih gampang. Terus ini kita lebarin dikit, tuh kan ganjil jelas jadinya. Mungkin kita selesaiin lidahnya dulu ya subawg ini aja oh, ya, yeah. ya, udah, nggak apa. Oh, oh, oh, keren keren. Hmm, ah, epic sih ya, keren keren. Oke ini simpel ya. Oke. Lah. Oke okay, ini jungle gitu ya, coba kita lihat mana ularnya. Oke, oke ini kayak apa boneka chicken yang... oh gitu gitu. Oh ini keren keren, guci gucuk, logon kecil tapi apa ya, kan? ya keren gitu. Nah kayak punya jelek banget nih kobra ya Oke okay. ini kayak jadi batu gitu ya Atau apa enggak tahu aku Oke okay, ini lidahnya pakai redstone ya Oke okay lah Oke okay, ini punya aku, lidahnya aku enggak tahu pengen kayak gimana harusnya pakai banner ya Iya pakai banner harusnya wah. Okay, keren. Um, good. Okay, ini kayak dari pipa gitu ya. Agaklah. Okay, ini. Okay, hmm. Okay, good good. Oh, okay kita juara satu lagi ya guys ya Oke mungkin segini aja dulu video kita kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa like comment share dan subscribe ya dan ya sampai bertemu lagi di video selanjutnya dah